hai hai guys welcome back to my youtube channel balik lagi bersama gua disini Tentunya masih bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini situs slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini dan yang pasti gue juga bakal kasih kalian sedikit bocoran tentang situs yang katanya tuh gacor banget dan di sini gua bakal ngebukin buat kalian jadi gua bisa merekomendasikan ke kalian buat yang lain juga dulu. Oke, okay, tapi sebelum kita lanjut ke gamesnya jangan lupa untuk dibantu like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng untuk biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang bakal gue upload setiap hari. Oke, okay? langsung aja kita ke games-nya ya seperti yang kalian lihat di sini. Gue sudah bermain di game Call ya. Tentunya bisa satu titik yang lama gue coba pelajarannya dengan modal kurang lebih 700000 guys dan disini gue pasang di bet Rp25.000 dan ajaibnya langsung dikasih seater gratis wow ini putaran pertama gua ya sangat-sangat mulus -sangat ya tadi sebelum kita dapat scatter gratis sudah dapat sekalian di luar dan itu cukup, cukup menambah modal kita dan ditambah sekarang kita dapat Ya, terjadi. Oke, okay, hey, dapet sensasional guys, wow, dua juta gila-gilaan. Naik nice. berapa nih kita? Tiga juta wow gila banget ini guys. Jadi nanti kita bakal main lagi barbar lagi, coba ya kali aja nyantol kejadian-kejadian yang lain ya kan jangan eh, berhenti sampai di sini aja jangan kita lanjut terus oke okay. masih ada dua oh my sembilan puluh ribu ih hmm, seratus petir hmm, Berat un cakap lagi Anjing empat ratus lima puluh lima ribu kali tiga puluh tiga mampu nggak lima juta Aduh. Wah dan dan dan dan dan coy. Modal ah 300 ratus jajan. Aduh. Hah ini bisa jadi Ini juga nih cowok salah kayak bisa berkali kali lewat kayak gini ya kan sih. Waduh. Jadi ya, buat kalian yang penasaran sama situsnya, desktop namanya adalah lollipop 138 ya. Yang bisa kalian coba juga di rumah ya. Yang pola langsung aja gariskan ke situsnya di lollipop 138 atau kalian bisa klik aja link yang ada di desktopnya walk tua atau di kolom komentar paling atas. Hargi 8 juta kali ratus di kredit jadi sembilan bisa oke ini gua gak berhenti sampai di sini aja ya kita coba putar spin lagi di bet 10 ribu wow banget ini ya ternyata memang beneran segacor itu tadinya gua kayak iseng aja sih coba kali ya di bet yang tinggi ya 25.000 cukup lah dan ternyata jeder. Dapat ya dengan profit yang lumayan gede banget anjing Oke, okay. jadi inilah itu rekomendasi dari gue hari ini Ada lollipop 138 yang bisa kalian coba juga di rumah ya kan? Siapa tahu kalian juga lebih beruntung dari apa yang gua dapetin hari ini Ini gue bakal lanjutin lagi permainannya Silahkan maaf kalian pelajari dan nikmati uh, permainan gue hari ini ya Biar kalian tuh ada gambarannya Kalau misalkan kalian ke, jadi nyoba nih lollipop 138 kalian punya gambaran oh uh, kalau main di sini tuh kayak gini selahnya kayak gini kayak gini kayak gitu ya oke okay, ini kita masih lanjutkan lagi masih di bed yang sama 10.000 kita kocok-kocok dulu sampai ke Zeus yang bisa angin oh mulai muncul scatter 3 lagi oke okay. kita aktifin dulu double chainnya lagi kita putar spinnya lagi aduh oke, okay. ini gue terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video gue sampai selesai dan udah mau support di channel gue biar gue makin semangat terus nih guys, terima kasih banget dan apalagi buat kalian ya semoga kalian terhibur dengan permainan gue hari ini jadi jangan bosen bosin buat kalian nonton dan pantengin channel youtube gue andi penutupan yang epic nih guys 54.000 dikali delapan nah, mantap lagi enggak tuh Oke okay, ini udah lebih dari cukup ya guys terima kasih banget buat kalian semuanya dan tentunya nanti gua bakal balik lagi dengan situs-situs yang lebih besar lagi oke okay? terima kasih buat kalian see you next video bye